Wait, sebelum lanjut, support dulu pada motivasi buat Ay, jadi jangan lupa subscribe ya. ini ya, amat yang kerja jadi pembantu rumah tangga di rumah mah buru-buru begini ini mah kerja aja ini lagi. Ya kerjain aja deh yang ada nyakuinya ya, udah. gimana kayak jadinya mah cuma gitu udah saha Apa sih, miss? kenapa sih please ngomong-ngomong kerja Nama hidup dong bantu ya, ya, siapa dikit ya wajar lah lo emang apa please jadi bantu kan keluarga lu orang bisa semua mak ngapain lu doang jadi bantu iya neri gue nyesel banget nggak dengerin apa kata orang tua gua Coba kalau gua dengerin gua gak bakal jatuh satu kayak begini nggak dengerin atau apa kata orang tua. tua gua Coba kalau lu kan dengerin, gua dengerin gua gak bakal jatuh satu kayak begini. Tau-tau dulu, aku ngomong apaan? Sampai kaget didengerin lah Kan? Mana aku tahu Kan gua ga dengerin. Dasar gua capek, A. Bang, bang, beli ikan gocin, bang. Yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil aja, Tong. Emang yang kita kagak mau? Iya, bang. Yang kecil-kecil aja. Ini ikannya yang segini aja, Tong. Iya. Oh, gitu. Emang ikannya buat apaan, Tong? Buat dimasak, buat emak Ya salah <Sukain> kopi bang sedep amat itu mau loh dikit apa? lagi? enak mantap gila ini kopi Yang. beri man pengen sus Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada pantun nih sedikit dari Bang Jami TV Boleh nggak? Boleh Jalan-jalan ke selipi. Di pinggir jalan nemu kain Tontonin terus channel Bang Jami TV Jangan tontonin channel yang lain Bisa.